Burung, burung, burung, burung, terus, terus, terus, putaran terus. mbak mbak adi kok sepi metu paling bunga mawar merah satu tanda cinta yang berarti bahwa Kau cinta padaku Bunga mawar merah Satu tanda cinta Waduh Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah babu ini dari semua masalah. Semoga semua masalah cepat berlalu. Loh, ngene iki -nge lho. Isone tandang gawe ora ditutukno iki. Lah ya ora elok ta. Wong ngene Mumpung panas tak pepene wis ene iki ndang gawe orang ndang dimeni sakno dang mari ndang uwes kok malah ditinggal Mbak Mbak Mbak nanti wong iki kok sepi Waduh waduh ya Allah utare ya apa ya sih wala terus uang mutano kopi wakah cek pahwes aku lihat uang jarni. nage uangnya nge rana uang belas uangnya ya di kabeh saya kira dino ini wayai ya ngerti aku wayai narik kok tambah rano kabeh wong-wong iki mesti kan ya wes ngerti lak dino rebo aku wayai Kok yuk tambah Ranok abeh, lah ngono? Ah, balik kok yuk, ini lah yuk. Ajur tarek, reh ajur cum ajur. Oh, sepanas-panas, Tak setiap melakukan manes, sopong ngerti. Oh, noros segi kuni kono. Bismillahirrohmanirrohim. Yogi rencana ngireng tertimpa. Satu tertimpa tangga Ya Allah pari ngono sabar Kak aku di lorobu piram piram dina nah, adem panas, adem merasain bulan sosom, pakai dan. Oh, Wala. Terus piram piram dina aku tirai keloroh. Terus ngobrol apa sama? Ya dorong ya, lah. Wala oh, sama Niku antini Yosewian, ya iya. sembarang Yode. Iya. Gimana kianai sama Nosero, lagi sama Loroh? Loroh, murung murung. Mbok oh, piram piram dina lari lari niri Niku. Wala oh, ma, ma sama Niku lo ya opo sih yeah. ya, Mas sedang ngobe obat yo. Yo. itu obat. Lah, waras, lah, di yo. Oh, sedang waras. Uu, kayak ibu. Duh, waras, Yo. Oh waras yo. yo. Yo. Alhamdulillah beneran kok bener, kena gajuku togel di Anton rek Yo oleh no, punggungku gratis Masa gak oleh? Si donang ramai anak orang Jari koncoku api-api Untuk yang nganyak di gawinang lambe Masya mangan orang hilang Loh, tenangan ini sumpah Rejekini lancar Leksi yang durung bayar Yo tak tahu gak no, cepet oleh rejeki Cetangi sombayar aku lah ya gimana Lodinu ini Lodinu apa? lak ngunuh kok wong wong kodok gak bayar kabeh apa karena tanggal tua iku yo tapi Yo kak pengaruh lah tanggal 6 tanggal tua wong yawaya yang bayar, itu yang bayar bayarnya biro sih kalau misalnya nyomong angsuran pasti larang aku pingin sih bayar cash lah coba saya ke hitungan dbnya biro, terus Ulanane biro bio, pingno pilihan tahun. yo pasti rugi, rugi akeh lek cara ini tapi yo di telat wis ay wes, kurung modalé, kurung untunge, yo wes lah, di telat lek gajini pamong. tapi yo panjang suwe jangka bayari, tergantung awak dewi sampai ping biro bayari. <laughs> ayo mbak, bayar Iki hamean. ayo mbak, ya, samanku maskeran dah. iya, cek glowing raiku, cek artis-artis korea aku loh duh, samanku wono wono ae Ai, ai dang, bayar mbak iki kurang ramping limo toh iki sama naik ramping limo, bayar, pakai bonus yo ya, jane kepingin aku, bayar Bomannya oleh bonus lah, tapi ya apa urung nongol sih dibayar bayari? Wah oh, lama, Mbak, sama yang nikuloh, lah jalur a sama nyusu nyusu loh, Mbak. Kok giliran bayar mesti nenek. aku kan ya duitnya mulai muter. Langganan gini kok lah ya malah mangkrak duitnya, deh sama yang to. Layu nah, apa mbak lah baju kurungnya buat kaya menahi, bingi nyemayani aku nongkrong di kafe, naik proyekkiwi school, sampe sakit room cool cool nih layu. Bisa usah nongkrong dong nang kafe kafe, nanti nang kafe, ngorok kayak nyaurut tang aku ayo loh. Hmm, sambal sekurang nih mbak, yuk aku roomnya sambaya, Rikean, maksud ke wadang bingi, lumayan kena ganjel weteng. Meneh lek eh bojoku ora nyambut gawe meneh. Mulak gak iso aku biar anak. Wis malah curhat sama niki, lek curhatku hmm. soal nang aku, curhato nang Gusti Allah ae. Lah lek kene iki ya opo Mbak, Mbak? Duh, lak ya acur iki, tu. acur hmm, hmm, cur cur aja. Sik sik. Lah kok tak kok temen nang aku? Agit aku bapakne ta? Ya wis, Cak. Oh, gak jelas. Oh uh, Mang wes mari kabeh sing ndek kene, kari blok Kedul Kali sing dorong. Sik ngaso sik kenapa kok keder-keder? Oh, no telepon. Halo. Waalaikumsalam. Halo, Ada apa, sayang? Oh, iya. Oh, bisa dong. Iya. Uh -uh. Tapi ojo lali loh ya, goleke barang datang, uang muka 10% ya. Terus murah sisane diangsur setiap hari Rabu. Iya, iya, iya. Apa emang? Tak catet teh sik sik Yo. Bantal guling premium. Yo. Karpet. Terus eh, apa? Kasur bulu, yo. Sik, karpete ukuran piro? Sing 200 200 200 apa sing 180 200? Wong oh, ya apa khususnya KCE TTI lo? Angkut sing dua ratus kali dua ratus high loh Ya apa? Oh enggak ah, ya wes. Berarti sing karpete satu delapan puluh kali dua ratus yo, yo. Apa mana? Oh Ikutok, ah. mene, gak lali loh, ya wes, aku ah Ya wes. Berarti langsung Tersunggak teronang sampeyan. Oh lali lo yo, disiapno uang mukae. Terus Marono apa aku uang uang mukanya e, duit pas orang-orang sosok-sosok yuk? iya wes yuk Waalaikumsalam Alhamdulillah rezeki ini rezeki emak-emak pecinta Aldebaran yes mum lamase kopi timan karet ora popo malah sae males ora lasanane pun paling kakean on kokono opo kan mir gendang ginu-ginu iku wedo mikir robot sante genjo kon mikir apa-apa kekane ngene <tus> hatiku di duduk bapak wala susus logikanya lah harapnya tak bisa ngomong ngunung berarti bodoh karu itu bodoh karu ulo marani kebuk nanti kebuk kebuk kebuk kebuk kebuk aduh aduh aduh rerek alat-alat bau temon pak temon. Oh, mau teman ke PC nggak? Ngomong ditotot di C, ambek ke susu. Karena gue puding ngambil gula icing Arya, ambek ke susu. Wala, teman di kamar makna itu tuh ke susu apa? Oh, apa? Karena gue gula icing Arya, ambek rain emosi. Teman, gue puding karena gula icing Arya. Ngono sih, yo Pak khawatir aku pelawain gue itu beli bareng lagi. Waduh, yo Pak selangkangan gula icing. Yo, aja, aja. Pelawain, kira-kira. Loh Mas, sampean Dendi Aku ndek Jakarta iki. Aku gak ngerti takkan telepon mau. Ya apa ya apa? Aku harapnya curhat, Mas. Iki masalah cewekku. Aku diputus, Mas. Oh, kan diputus arek wedok ta. Rasa gembeng, lanang kok nangisan. Golek meneh wedok anakeh. Masalah iki seje, Mas. Aku ra ngalek no. Apa sing tenang yang sing tahu tak lakoni. Wah, pasti kowe nglakoni maksiat ya toh Apa meneh lanang wedok berduaan. nih mesti setan. Orang oh, Mas. Sumpah aku wedi nglakoni ngono kui. Gak kabeh rendang-rendeng kudu dadi siji. Tuhan menciptakan kita untuk berpisah supaya apa? Supaya oleh jodoh sing bener, supaya oleh pengalaman, padahalé mendung tanpa udan. Gak mesti, pasti medun udan. Meski mendung, ya ono. Ya mas, ngerti. Hmm, tak lah. Irung bangir gak ada esopot, toh. nggak cak, Tahu sama urusan yang tua takon aku. Aku kan Cak dewasa ya. masalah umur, tapi pola pikir. Like main, kmain, gayo kok regi Usia bukan jaminan untuk dewasa. Pinter lah regi. Bisa kita mulai gede jadi apa tadi sih yang berguna? Kayak masyarakat, tapi orang tua. Pinter, rasa ngele, pengusaha, pinter, sama yang koruptor, aduh, lain paling gawat. Ayu, Ayo, Pak! Ayo! Tuh, kok yang mau cek sih? Mbak Cek! Hei! Tentang, disamanya! balik desa! Ada apa? Lah, daftar vaksin kan, Mas? Loh, turun ini gak roh aku! Wah, datang gak sih jifat Yu ya, awas sama nunggu Wah, Janan! Jan glowing! Duh, kalarek kayak gue pejabat, Janan! Prat, prat. sarate nggak apa-apa ya. malah kakak bik KTP. Oh ya. terus untuknya Dendi. dia balik desa. Oh ya wes. Ayo. Iya wes. Susi audisi. Eh. sama nggak Joepo Meneha? Dus saya kalah Engge iki bareng-barengan. Ho iko kase sama kipas pasangin, wis mari. Saiki njopo apa? Blender, ta mixer, ta opo ngono lho? Heeh. Uh. Wis tak gawe totol jus ya? Iya. Ya wis. Heeh. Sing opo? Sing warna merah warna ungu. Oh iya. Heeh, yeah. uh, uh, ungu rek. Apa <laughs> <Favorit. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ya wis. Kapan diternok meneh? Yo meneh tak nang me sampean. Lagi sawis opo, Pak? Lagi sawis apa? Sawis wong ta. Udah sama enggak duduk sama Sama aku duduk sama lo Dua ya Dua, tapi tak sewa no kabe Entek duit lagi kayak nyeru tang Ngerti aku kan? Ayo, tuku es lah Ngolak aku Aku yuk ngolak, ayo Katmang, ngurungu bebas ya Sumpah pak, ngolak tenan aku Garang-garang -gara. ngolak ikut teman pedes gue anjini Kita, Kak Jani Teman ada masalah apa sih? Aku hati rau oh, pak Aku mulai TK ya boleh ini loh, deh. Cafe gue ku gue diselesaikan dengan kepala dingin. Oh, coba kerusak rusu sampaikan dengan benar dan lugas. Oh, mana saya lagi zaman ini zaman media sosial loh. hati-hati kalau tindak kamu. Enggak pak, kurang ngertos. Misal awak mau ngomong nang temong gak puding, iso biasa ditambahi omongan yang karuwong-wong. Lah, apa oh, dah buku PS, batu. Lah, ngajari ada masalah dengan kepala dingin, Pak? Apa? Tuh. Yoh, oh. -hari -hari. Tuh. Lo, <temen> na? Tuh siar, ibu. Polaikonco mulai tegkai. Ibu harusnya gak dicabar, ya. Cak, kandil lo temona? Si, si, ta. Lha Kakek tak. Eh. usah dipikir alon-alon. Eh. dipikir alon